Alhamdulillah Ini pertemuan yang ketiga Qadarullah ya Allah belum Belum angkat uh, Musibahnya Ujiannya <tuh> Ini keluhan dua minggu terakhir ya Gangguan terasa lebih berat di badan Dan perasaan Pasca Rukyah kedua berapa hari selalu kaya kedua itu? Tiga hari, ya. tiga hari kemudian ya merasa selalu diawasi tidur tidak nyenyak mimpi beraktivitas atau apapun dan setelah bangun badan terasa capek seperti tidak tidur betis sering terasa pegel nyeri tembus tulang eh, sakit sekali sakit. tidak bisa membaca ayat-ayat quran tertentu surah al baqarah ayat seratus Ayat 163 Apa kayak terkunci gitu Iya hmm. Di dalam rumah berasa bukan rumah sendiri Seperti main Sehingga tidak peduli Kondisi rumah Malas beraktivitas emosi Tiba-tiba Dengan suami dan anak merasa kesel Seperti orang lain yang tidak kenal Saat frolet tidak bisa fokus Panas gelisah dan sakit perut Panasnya di mana, mbak Pindah-pindah ya. Merasa tidak nyaman di rumah Dan jika keluar rumah juga terasa malas dan takut Oh sama aja ya, ya. Di rumah maupun di luar rumah ya, ya. Keinginan untuk teriak-teriak kadang-kadang muncul Tiba-tiba menangis sedih Terkadang muncul keinginan merokok dan minum kopi hitam <tuh> Jadi waktu kita rukih yang kedua itu Yang gini-gini itu -gini ya. ya Sekarang begitu lagi Oh gitu ya. Tiga hari kemudian mulai ya. mengalami ini ya. ada mimpi buruk yang mengawalinya? Hmm, nggak ada sih enggak ada ya <tuh> ya udah sekarang apa yang dirasakan? Uh, ini uh, grogi banget grogi okay. takut ya, cuman -cuman. kemarin itu sempat jadi ngomong -ngom gitu nggak nggak terkendali gitu di rumah ngomong gitu ya, nah nggak bisa ditahannya, nggak nah, jelas, oke, okay. ada tambahan lagi, itu, itu aja ya, itu, itu itu aja ya. Itu iya, baik mari kita mulai Bismillah, kita sama-sama berdoa kepada Allah kita memohon kesembuhan. Semoga melalui melalui rukyah ini Allah hilangkan gangguannya. Mudah-mudahan tuntas hari ini ya, Amin. Allahu Akbar. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ala Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ala Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'u shafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shafi'u antas shafi'u La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqamah Bismillahi arkih min kulli shayi şey yu'zik Insharri kulli nafsin ainin hasidin Allahu yashfi'u Bismillahi arkih Bismillahi arkih min kulli shayi şey yu'zik <noise> Nisyari kuli nafsin au ainin hasidin bismillahi Bismillahi nafsin hasidin bismillahi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulayman Wa ma kafara sulayman Walakinna shayatina kafaru Yu'allimunan nasa shihra wa ma alal malakaini Bibabila haruta wa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 <laughs> Kamu barukah? Baru? Kiriman baru? Tiga hari itu? Tiga hari pasca Rukian yang kedua? Apa tugasnya? biar pisah kenapa sih? kenapa dia mau dipisah dengan suaminya? suka Hah? suka suka oh, oh. yang beli sihirnya suka sama mbak ini oh, jadi mau dipisah dengan suaminya oh bukan kali hmm? dia ada yang suka hmm. kamu ini kali ni penjaganya kali dari leluhur hmm? bukan tu yang dia pengen minum kopi dengan rokok tu kamu lain lagi kamu tugasnya ini buat misahkan bikin dia benci sama suaminya Kamu bisa ini apa? Hinggap di badannya, padahal dia kan beribadah. Hmm? Kok bisa? Ya, bisa? Kenapa? Kok bisa sih? Ya, bisa, saja. bisa saja. Ada jalannya ya. Lewat sihir itu lah kan? Apa, apa sih kelemahan dia? Kok dia bisa ditembus? Sedih. Sedih. Oh kelemahannya sedih Itu pintunya Berarti kamu sebelum masuk itu kamu bikin dia sedih dulu Kalian bikin dia sedih dulu kan Dimanipulasi pikirannya Biar sedih, dibisikan biar sedih Kalau udah sedih berlebihan Terbuka baru masuk gitu kan Sedih hmm. lah Sesuai lah dengan Yang dijelaskan Syekh Wahid Abdul Salam ya. Pintunya itu Lima itu, sedih Marah juga ya, pintunya kan, sedih yang berlebihan, marah yang berlebihan Apalagi, takut yang berlebihan, itu juga, takut ya, dikasih mimpi buruk, biar dia takut kan Bangun-bangun mentalnya lemah, takut, gelisah Oh itu pintu yang membuat kalian mudah masuk ke badannya, oke okay. Oh kamu lebih dari satu kayaknya nih ya ada yang paling kuat, paling besar, paling jahat? coba ganti kamu kamu yang paling kuat? <tuh> kamu laki apa perempuan? Hmm? kamu yang paling kuat? tugasnya apa? tugasmu apa? Kamu yang minta kopi itu, hah? Yang bikin dia pengen ngerokok, pengen kopi itu kamu. Kamu kah? Kalau misal dia ngerokok terus dong kopi, itu apa efeknya buat kamu, hah? Enak. Oh, bukan biar kamu jadi lebih kuat gitu. Yang bikin kamu kuat apa? darah ya, darah kan kamu dikasih darah kan sama dukunmu oh ya, yeah. udah tahu sih biar terungkap aja <whistle> ayo kita batalkan darahnya biar kamu lemah <t> insya <sapai> Allah Hurimat 'alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhiya li ghayril lahi bi. Hurimat 'alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhiya li ghayril lahi bi. Hurimat waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhiya li ghayril lahi bi. Kamu syaitankah? Ini kok pakai syaitan semua ya? Yang kemarin gini juga kan? Kamu dari mana sih? Gunung. Dari gunung. Kamu keturunan iblis langsung tak? Hah? Hmm. Ha? Hmm. Enggak. Oh, oh, bangsa jin biasa. Tidak biasa kok. Tidak biasa. Oh, ada ras khusus lagi. Maksudnya itu kok selalu gini gitu kan? Oh, oh setan dari gunung ya. Ayo kita lanjutkan. Haramat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wal mauhil la ghaydil lahi bi haramat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wal mauhil la ghaydil Kamu dari Pulau Jawa kah? Dari mana? Dari eh, Kalimantan. Mana? Sulawesi. Wah, tak apa-apa, saya Pengen tahu aja. Ya, perlulah. Saya kan buat konten ini. Kamu bilang dari gunung. Dari gunung mana itu maksud saya? Di gunung mana? Dukunmu ngambil kamu itu dari mana? gitu Maksudnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu al-khinzir wal mawhillali ghairillahi bih. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu al-khinzir wal mawhillali ghairillahi bih. حمة عليكم الميتة والد واللحم الخنزير والماوح لغير الله ب عليكم الميتة والدمم واللحم الخنزير وماوح لغير الله الميتة لغير الله الميتة ولحم لغير الله ب عليكم الميتة والدم الخنزير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 وَقَدْ دَبَّنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِنْ سَوْقِهِمْ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين قل إن الصلاة ونصي ومحيا ومامات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد إبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وينزل عليكم من السماء ما به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ما يثبت به العقدان الله بنينه من القواعد فخر عليهم الصرف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله لا أحد من المشركين Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa wa muslimin Dah? saya masuk Islam Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan dukunmu برات من الله ورساله لا لدي ناعه تمن المشركين برات من الله من الله berahtu min Allahi wa rasulihii min al-mushrikin berahtu min Allahi wa al inna الإسلام inna dina عندالله الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام masuk Islam Terima Islam Ok, hari kita ucapkan syahadat Alhamdulillah Ashadu, ashadu. Allah. Allah Ilaha Illallah Wa ashadu, ashadu. Anna. Anna Muhammadan bara'atun minallahi wa rasulihi ladhina ahadtu minal musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi ladhina ahadtu minal musyrikin من minallahi wa rasulihi ladhina ahadtu minal musyrikin wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin إلا رحمة illa rahmatal وَمَا أَرْسَلْنَكَ Kamu siapa? Oh ganti. Ular? Kamu satu tim dengan yang tadi? Tugasmu apa ular? Marah Ayo ikut saya masuk Islam Ayo kita batalkan. Baratu min Allahi wa rasulihiladina ahad wa ilal ladina ahattu min al-musyrikin bara'tu min Allah wa rasulihi lal ladina ahattu min al-musyrikin. Ayat kita ucapan syahadat ular. Asyhadu. Mau terima Islam? حمة عليكم الميتة <سؤال> والدم واللحم الخنزير والماوحلا لغير الله ب عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير والماوحلا لغير الله به عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير والماوحلا لغير الله به عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير والماوحلا لغير الله به حريمة الميتة والدم الخنزير لغير الله Haram عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والماء حلال غير لاهي بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير والماء حلال غير لاهي حرم الميتة والدم ولحم الخنزير والماء حلال غير لاهي إنا الإسلام إنا دين عند الإسلام إنا عند الله الإسلام إنا دين الإسلام إنا دين الإسلام Ayo kita ucapkan syahadat. Kenapa? Kamu takut? Hm? Takut? Takut sama dukunnya kah? Kamu dari gunung juga kah? Hm? Dari air? Ayo kita batal, kita hancurkan sihirnya lagi wa qad ibna ila ma aamilu min amalin faj'alnahu haban mansura wa yunazzilu alaykum minas samaa. Matraim Islam? Kamu ular atau yang tadi? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Mana ularnya? Kel keluar dari badannya. Semuanya ya, ya udah kamu dulu, ayo. Ash'adu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah itu lar itu teman kamu kah? Minim. maksudnya ini apa? dia itu satu uh, at atau lain gitu bisa beda biasanya kan kalau satu tim tuh makhluknya sama makhluknya sama biasanya ya jenisnya mm -hmm. oke okay, tadi itu kan kayak nari-nari kan mm -hmm. takut gini maksud saya kalau beda tuh mu mungkin ada dukun lain gitu maksudnya yeah. nah, at at yeah. atau ya yeah. yeah. yeah. kamu siapa Hah? Abah, oh apa? Iya. Yeah. Oh, beda kelompoknya. Kamu kelompok yang mana nih? Yang ular apa yang barusan masuk Islam? suka ditanya-tanya. suka ditanya-tanya. saya. Oh, saya Bisa cerita kamu apa yang kamu? Jangan gim. Jangan tanya-tanya dilihatin soalnya gitu. mm. dilihatin, oh diawasi sama saya ngoprol, gitu. hmm. jangan nanya nanya ada yang ngawasin Kelihatan, gitu mm. ini kita lagi diawasin lo ini dari atas hmm. saya suaminya dia ini sama kamu juga diawasin mm. di atas tuh mm. tahu nggak kamu yang ngawasin kamu siapa hmm? Allah itu mengawasi kamu, mengawasi kita semua berbuatan jahat kayak gini. Kamu tahu tak balasannya? Kalau kamu kayak gini, balasannya itu neraka Jahannam. Kamu menyesatkan manusia, apalagi memisahkan suami istri ini. Hah? Biarin ini punya dia. Punya oh, dia? Ini mbak, ini punya dia. Ini suaminya loh. Ini sah, ini udah tidak nggak bisa. Tidak bisa, hmm. sudah punya dia. Mana sertifikatnya? Tidak hmm, perlu, tidak perlu. Ya. Berarti itu klaim pribadi. Ngaku-ngaku hmm. hmm. bisa aja, tidak. saya juga sudah pesan sama saya. Sudah pesan sama hmm. kamu, biar Mbak ini jadi milik dia. Betul. Oh, kamu dukun? Hmm. Kamu dukun? Hmm. Kamu dukun. Ini apa? Kenapa kamu datang ke sini? <SILENCIO> <SILENCIO> ah. Selamat datang, Bah. Pagi-pagi udah. Ya. Udah ngopi, mbak, Hah? ini sakti kayaknya ya ya sakti kak kamu? udah banyak ilmunya Hah? Ini, ini langsung aja lah ya ya ya mbah ya bisa banyak omong mbah kita langsung aja maaf ya izin ya mbah mau tau benda mbah Coba dengarkan dulu, Mbak. Dengarkan dulu. Inna lillahi wa inna Inna lillahi wa inna Inna lillahi wa inna Inna lillahi wa inna ilaihi Ya udah. Biasanya sih memang tak mau tapi kita kan harus menyampaikan kan. Nah. Mbah, saya tanya lagi Mbah, Mbah bertobat enggak? Enggak. Hmm. Ya udah. <laughs> Mohon maaf nih ya. Ini bukan urusan pribadi kita sih. Cuman keluarga ini udah minta bantuan saya ya dengan izin Allah. Kamu bunuh saya. Caranya Terus, mau perang dulu. Siap, ini saya ndak punya pasukan lomba. ndak adil lah, masa satu lawan satu aja. Oh, jangan banyak ngomong, ya udah. Ya, pasukannya tunggu dulu lah di luar ya, biar ndak masuk ke sini. بحمد الله من الشيطان رجيم. قل يا ملك الموت الذي وقل بكم إلى ربكم ترجعون. قل يا تواصفاكم ملك الموت الذي وقل بكم سما إلى ربكم ترجعون. قل يا ملك الموت الذي وقل بكم سما إلى ربكم ترجعون. nyangkut kan rasanya di leher bentuk di itu coba dorong pakai tangan mbak kantongnya dekat dorong pakai tangan mbak dari leher dorong ke mulut subhanallah iya <coughs> alhamdulillah Fasubahana biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi biyadihi kulli wa ilaihi ini pernah datang gak? yang ini? belum pernah ya? <tuk> kalimat tadi itu lebih, lebih sering dipercapin di beberapa pekan ini dibandingkan Ya. Milik dia, milik dia, dia, dia. <coughs> nekat bener ya? Apa yang dirasakan sekarang? Lemus ya. tadi itu setengah sadar, masih atau masih masih, masih setengah sadar? Ya. Waktu yang terakhir masuk itu, apa yang dirasakan? Beda, enggak dengan yang sebelumnya? Ya, beda. Apa rasanya? Lebih berat ya. iya. Kayak lebih besar gitu kan Energinya ya, ya. Milikku milikku <coughs> Lanjut cek lagi bismillah wala fil nahari wa sami'ul alim fil nahari Ayo ikut saya masuk Islam Itu yang barusan tuh bos kamu kah? Hah? Dahlah, maksud saya kita ndak, ndak perlu kayak gitu, ya Kita selesaikan baik-baik aja ya Kamu ikut sama masuk Islam ya Nah, gitu aja, ayo Ashadu adalah Ash Ilaha Illallah Wa ashadu Ash Ash Adnah Muhammadan hmm. Rasulullah. Rasulullah dah pergi ke masjid tu di belakang hotel fa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un mana ular tadi? walahu ma'sakanafil laili layli wa nahari wa huwa sami'ul alim kamu kamu ular kamu ular I'll ikut sama se Islam. Beratumina Allahi Allahi wa Allahi wa ilal okay, ladina minal minallahi wa minal Oke, ayo kita ucapkan syaddah. Ada yang kamu takutkan? Di mana? Di badan ini. Di belakang. Ayo kita dapatkan dia. Walahu maa sakana fi laili wa nnahari wa huwa sami'u al-alim Walahu maa sakana fi laili wa nnahari wa huwa sami'u al-alim Walahu maa sakana fi laili wa nnahari wa huwa sami'u al Kamu Kamukah? Mana dia yang kamu takutnya? Eh? Dah mahu? Hmm Takut ke dia kesini? Kenapa? Wah langsung. Pas gitu orang Kamu yang ditakuti mereka? Hmm? Kamu siapa? Aku. Hah? <laughs> kenapa nanya? Tangan kanannya. Kenapa kamu nanya? Oh kenapa kamu nanya? <tuh> ya, ya pengen tahu aja. Tadi kan saya mau ngajak. Ini yang di badan ini masuk Islam. Jangan. Dia bilang takut sama. Jangan. Kenapa? biar apa? bikin sakit. bikin sakit. Biar. kalau udah masuk Islam ndak bisa bikin sakit lagi. jangan. jangan. saya bukan merekrut loh, saya cuman ngajak masuk Islam. habis itu suruh hidup bebas, bukan jadi anak buah saya. Oh. coba kamu lihat, ada anak anak buah saya? coba lihat saya, ada anak? ada anak? ada kan? saya sendirian dari dulu kok. nah? Saya tidak sendirian. Sok tahu. Hmm? Kenapa ketawa? Lucu Lucu? Apa yang lucu? Hahaha. Hmm? apa yang lucu oke okay. ya yes, sudah Dah. sekarang saya ngajak kamu juga jadinya ayo ikut saya masuk Islam hmm, pasti tidak mau kan? ya itulah namanya ngajak ya harus, harus diajak kan? gimana lah kan? diajak walaupun jawabannya pasti tidak oh, kamu dari dukun? Tugasnya sama biar mereka pisah Iya Kenapa hmm. ketawa-ketawa? Kenapa coba? Hmm? Kenapa? Apa yang lucu? Oke, okay, ayo kita lanjutkan Kita batalkan sihirnya insya Allah Lupa ya huh? Apa? Kamu lupa Lupa apa? Lupa apa? Apa coba? Lupa apa? Orang mau baca ayat kok? Almu tiblah minasya ituanil rajim, waqadibna ila ma'amlu min amalin fajalna huhaba an surah. وينزل عليكم من السماء ما ألا يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فأتضع هبني أنهم من القواع دفخر عليهم الصحف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة minallahi الله rasulihi laladhinahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika wa mirtuwa'ana awalul muslimin Wa من ila ma amilu min amalin وينزل عليكم من السماء ما ألي بِهِ به ويدهب أنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدم، اللَّهُ الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مسخر من وَأَتَاهُمُ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله، للا دين أحد من المشركين. قل: إن صلتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك، وامرت وأنا أول المسلمين. Innadiina عند الله الإسلام. Innadiina عند الله الإسلام. Innadiina عند الله الإسلام. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Maksudnya, Islam Ashadu, Ashadu... Alla... Allah Ilaha Illallah Wa Wahashadu... Ashadu Anna Muhammadan Muhammadin... Rasulullah. Rasulullah Kenapa kamu mentertawakan saya tadi? Aku mencoba menipu Maaf ya Ha <laughs> hmm. Coba huh? menipu saya Iya yeah. Iya yeah. Emang tidak ada kan pasukan saya? Tidak ada ya ada Mana ada saya pasukan nah. Dah. mana yang di belakang kamu tadi? Yang mau ucapkan syahadat <tuh> nah, Ikuti saya Kenapa? Yang ngalangin kamu udah masuk Islam? Hmm? masih terikat baratu min Allahi wa rasulihi laladihin ahatu minal musyrikin baratu min Allahi wa rasulihi laladihin ahatu minal musicyrikin baratu min Allahi wa rasulihi laladihin ahatu minal musicyrikin aishhadu alla ilaha illallah wa ashalu anna Muhammadin. Rasulullah Masuh. Mana ular? Walahu maa sakana laili waan nahari Wahu wa sami'ul alim Walahu maa sakana laili waan nahari Wahu wa sami'ul alim Walahu maa sakana laili waan nahari Wahu wa sami'ul alim Kamu ular Ikut saya Islam ular Baratun min wa rasulihi lilladina hat min al-musyrikin baratun min wa rasulihi lilladina hat min al-musyrikin baratun min wa rasulihi lilladina min al-musyrikin asyhadu Awalam ya radinaka Kenapa enggak bisa? Minta dibunuh aja. Minta dibunuh aja. Kamu mati sekarang dalam keadaan kafir, nanti kamu dibangkitkan di hari kiamat masuk neraka jahannam. Mau masuk situ? Setia. Setia. Sama siapa? Sama Dajjal. Sama Dajjal. Dajjal tu nanti mati di akhir zaman nanti. Dia akan dibunuh oleh Nabi Isa, alaihis salam. Dajal itu mati. Siapa lagi? Pegangan kamu habis dia. Iblis. Iblis nanti hari di hari kiamat itu akan berlepas diri dari kalian. Dia akan mengkhianati kalian. Janji yang dia sampaikan ke kalian itu, itu bohong semua. Dengarkan ini. Wa qala syaithanu lamma qidiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. و وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرخكم وما أنتم بمشرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Alhamdu. Asyhadu Allah. ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah. Lah, pergi ke masjid tuh, di belakang hotel. Fa subhanal ladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. kamu siapa? mau masuk islam? mesti, <laughs> tugasnya sama kah? kok banyak sih? maksudnya, tugasnya kan satu tuh kok banyak gitu? biar cepat oh, iya yeah, mas apa? apa? keburu tua? siapa? dia pos oh, si yang itu? iya keburu tua ya jadi biar cepat banyak-banyak yang dikirim oh uh, kayak gitu emang perempuan cuma perempuan banyak kok tergila-gila tergila-gila? apa sih keistimewaan mbak ini? mau oh, mati dia hah? Bisa. keistimewaannya apa sih? sampai dikejar-kejar gitu anak bangsawan Hah? mbak ini anak bangsawan bukan kan orang biasa banyak perempuan banyak kok cinta mati kuat prinsipnya ya. laki laki kok kayak gitu laki laki tu iya sih harus pantang menyerah tapi bukan kayak gini sudah nikah sama orang kok masih Dah ya ikut saya masuk Islam ya. Ashhadu Allah ilaha illallah, wa ashhadu adna Muhammadan rasulullah. Baratuminallahih wa rasulih. Kenapa pas mengucapkan Muhammad rasulullah tu tidak bisa? Nak tahu? Tenaga sudah habis. Cuma mengucapkan Muhammad loh bisa. Allah bisa Berat sekali Oh berat mengucapannya ya. kalian Kalian kah dengan dia? Ya dulu Tadi saya sudah tahu Haa nah. Sudah tidak benci Oh sudah benci lagi ya. setelah saya bak, kasih tahu ya. Tapi tetap berat mengucapkannya Bisa Kayak gitu barat minal, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin ayo kita coba ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah Alhamdulillah. Ini selama 2 minggu di Rukyah. Di Rukyah, nak istrinya? Di Rukyah sendiri maksudnya? Oh enggak. Ya paling cuma cuma dengerin aja. Oh dengerin Rukyah? Karena setiap saat gitu tuh kayak reaksi terus gitu jadi setiap reaksi ngelarin apa namanya itu? Pantasan. Kayaknya lemah lemah gitu. Ya alhamdulillah sih. Terus mandi juga masih. Mandi air rokyahah. Pantasan eh, minum, ini minum air rokyahah. Ya, terus rumah juga masih insyaallah. Hmm. Ini, ini maaf nih apa kesannya tuh injinnya tuh lemah hmm. gitu. Kecuali yang tadi itu yang ngaku ya, dukun itu ha. ini lemah lemah nih. maksudnya mudah gitu di. di. Nah. Bukan, dan, dan mudah ditaklukan Biasanya tuh kalau pasiennya sering rukiah mandiri Atau dia dirukiah sama suaminya misalnya kan Baru ketemu perukiah, jadi pas ketemu perukiah tuh Karena udah digempur Sekian ya, lama, sekian banyak gitu kan jinnya tuh Jadi pas datang ke perukiah tuh udah Ya udah lemah gitu, enggak, enggak ini. Mungkin beda kalau awal datang yang tiga hari pasca rukiah itu Waktu mereka baru datang tuh kan masih fresh berarti tapi ini kok, ya ada perlawanan lah ada perlawanan antara mereka dengan dengan tubuh kita, dengan kita maksudnya ya, dengan pasien sekarang gini, coba pikir pakai logika tugasnya kan cuma misah kan kenapa enggak kirim satu aja oke okay lah kata dia biar cepat, itu masuk akal sih alasannya tapi kenapa harus banyak coba kira-kira kenapa kalau dari faktor pasien Anda terpikirkan Tapi kalau kalau serangannya butuh banyak mungkin ana pertahanannya lebih lebih berlapis kah atau pertahanan? Nah, itu karena pertahanannya kuat. Misil 1 paling ya oh karena ini tipis gitu. 1 yeah. gitu. Ini Ma butuh misil hanya. Ah, mak makanya makanya kalau dukun mau nyerang atau ngirim sihir kepada orang, kan dia kan harus cek dulu. Ini orang pertama, ini orang berzikir apa enggak? Kalau orangnya, misalnya lalai, ndak sholat, misalnya, ndak sholat, uh, udahlah. Paling pakai kunti yang di pohon, apa jembatan dipanggil sini ganggu dia. Paling kayak gitu. Hmm. Tapi kalau orang itu membentengi diri dengan zikir, menjaga ibadah, menutup aurat, ya, kalau perempuannya. ya ndak bisa pakai izin cece Mintanya ya, yang itu. Makanya coba, coba lihat dari awal. Pasti ada giak gini. Ini kan jarang. Kalau sering nonton video saya kan jarang pasien kesurupan tangannya kayak gini. Nah, makanya saya makanya saya bilang ini, kamu setan kah? Kok sampai dia yang turun gitu? Maksudnya bukan jin jin biasa yang yang di lingkungan yang ini. berarti. maksudnya gini berarti pasien pasien ini berbeda dengan. Ya itu tentulah ya tiap-tiap pasien tuh beda maksudnya. Maksud saya tuh berarti pasien ini punya pertahanan gitu. Makanya tidak pakai jin sembarangan. Makanya juga banyak. Tidak bisa cuman satu. Kalau pasiennya lalai dari ibadah, gampang. Gampang kan? Gampang aja. Pakai jin biasa aja. Jin yang lemah, yang yang yang biasalah ini satu, dia di kan diterawang dulu istilahnya kan diterawang oh pasiennya ini orangnya pertama nutup aurat yang kedua ya ibadah, menjaga ibadah menjaga, terutama zikir kan yaudah di, dia tetap kirim sih tapi harus banyak gitu masuk akal gak? masuk akal kan? Hmm. mungkin ada aja sih, mungkin di dokonya di berbeda mungkin, iya kalau mau minta yang kelas-kelas Gitu, Punya gitu. itu kan dia minta tumbalnya kan lebih besar <tuh> Mana mau cuman bunga Cuman kemenyan Ayam misalnya eh, ayam Minta kambing mungkin kan Atau apa, apa Atau melakukan kekufuran yang lain Semakin kufur Semakin besar bantuan Pokok berani kufur Makin besar bantuan Pernah saya dengar penjelasan Ustadz Zainal Abidin Yang Uh, perbuatan dukun ya ritualnya itu masuk dalam ritual sihirnya itu yang paling cepat paling paling kuat, paling buruk lah ya sihirnya itu kalau dia nginjak Al-Quran dia, maaf dia BAB dia BAB ke toilet nah Quran itu mushaf itu ditaruh di kaki jadikan sandal mushaf Al-Quran itu kitab Al-Quran itu Taruh di kaki, diikat mungkin kan, terus dia masuk ke. Jadi Al-Quran tuh dibikin sandal, masuk ke toilet, terus dia bab, dia baca mantranya. Kata Zainal, Ah, uh -huh. ngirim sirnya. Hmm. Itu kan kufur. Al-Quran dibikin kayak gitu. Semakin, buruk, semakin... semakin kufur, semak, semakin berani melakukan kekufuran, semakin besar bantuannya makanya kalau kalau bisa nyembelih kambing kenapa harus ayam kalau bisa nyembelih sapi kenapa harus kambing, kalau bisa nyembelih manusia kenapa harus kenapa, kenapa harus sapi Tuh. kan hmm. apa yang dirasakan sekarang masih saya ada gemetar gitu. oke kita cek lagi yuk niatkan dalam hati kita cek mana yang apa yang yang besar ya yang besar yang punya peran punya peran penting Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwas alim Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwas alim kamu oke okay, udah udah lihat kan udah dengar juga kan itu bukan mulut itu. ya pak ya, seringkali bukan jadi bukan ya, kayak buka, aku di sambil begitu apa ya sering sering di rumah sering begitu jadi kondisi gitu, terus ambil kayak barongan gitu, ah, gitu. nggak nggak ya. ini nggak kamu loh ya iya Oke. Okay. Ya, kamu sudah dengar tadi apa yang saya sampaikan? Ayo ikut sama masuk Islam. Baraat min Allah wa rasulihi la dzina minal musyrikin. haramat harimat alaikum almaytatu wad damu walahmul khinzir wa ma uhilla li harimat harimat eh sini sini sini sini mbak kuasai dirinya mbak kuasai dirinya mbak tetap duduk mbak tetap duduk mbak, tetap duduk, mbak. ayo duduk duduk kuasai dirinya ayo duduk duduk kamu siapa hmm? kamu buat misahkan mereka juga mau kemana tadi pergi pergi tinggal keluar aja lo dari badannya jangan bawa badannya hmm? Terikat ya, kamu terikat. Oh, kamu diikat gitu sama dukunnya secara gaib. Ini pakai media apa sih? Foto saja, Foto saja. media sihirnya di rumah dukunnya. Berarti ya, Sakti ini dikirim dari jauh, berarti jarak jauh. Hmm. Ya udah, ayo kita bebaskan kamu dengan izin Allah. Awalam nyara ladina kafaroa nasa mawa tiwal arda ka nata rotokan fafa tak nahuma fafa tak nahuma fafa tak Ayo kita hancurkan media sihir yang ada di rumah dukunnya dengan izin Allah. فَأَتَى الله مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ صَخْرٌ مِنْ الْعَذَابُ مِنْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَتَى مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَذَابُ لَا يَشْعُرُونَ مِنَ fate Allah buniyanahum min al-qawaid fahr alaihim al-saf min safhim waatahum al-ghada min Okay? Ayo kita ucapkan syahadat. Ashhadu baraatu min Allahi wa rasulihii min baraatu min Allahi barat min Allah wa rasulih lladzina ahadtu min almusyrikin Oke, ayo kita coba. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu Adna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah. Dah, pergi ke majid di belakang. Tasubahan Apa ini tadi? Apa rasanya? K, kayaknya nyatu gitu sama, sama badan. Sama badan. Okay. nyatu. Ada ada bayangan itu enggak? Yang kayak foto atau tempat meja ritual? Sekilas. Ada. Sih ada. Foto aja. ada memang. Foto, foto ada. Sekilas gitu melihat. Julung, julung, julung. masih masih ada, masih ada? Mm. Mana yang melet-melet Kamu tugasnya sama Sama Ayah ikut saya masuk Islam berat min Allahi wa rasulihi laladin ahd wa rasulihi, minal wa rasulihi minal okay, ayo kita ucapkan ashadu Awalam ya ra ladina kafaru Kenapa? Tak mau apa? Tak bisa? Tak bisa. Kenapa? Di kunci. Anta ladhi anta qakulah shayin ladhi anta qakulah shayin anta qanallah. Ayok. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna Ah, ini kenapa? Bisa. Yes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah alladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san ba shadidan mil ladun wa yubasysyiral mu'minina kita coba asyhadu ala Ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Dorong pak dorong bang. Fasubhanalladhi biyadhihi malakutu kulli shayyu wa ilaihi turjahun. Fasubhanalladhi. Hai, ikut saya masuk Islam Ya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Ya, keluar ke masjid pergi Fasubahanalladhi Biyadihi malakutu Kulli syai'i Wa ilaihi turja'oon Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan <tuh> Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah minum nah, ke toilet nah. kesetnya di dekatkan aja ke yang ini, nah, yang ini. nah, ini selalu kayak gini ya, kalau Rukiah ya. pertama, Ketua. yang kedua yang kedua, Ketua, eh kedua kemarin enggak ya, yang pertama ada memang tuh, kayak gitu keluar lewat ya qadarullah, masih Allah uji dengan ini kalau rukyah ini kan sebenarnya tuh hanya sekedar membantu mengeluarkan pasien tuh ndak mampu rukyah mandiri rukyah sendiri kan minta bantuan Selebihnya itu yang membentengi diri itu faktornya di, di pasien. Tidak hmm. bisa, perukian nih, istilahnya memagari, gitu kan, dipagar, pagar gaib lah, apalah istilahnya. Tidak bisa, pasien yang ini. Pasien sekuat-kuatnya dia memagari, dia membentengi diri. Tapi kalau Allah takdirkan sihir itu masuk, ya masuk. Itu oke okay. Iya, insya Allah, insya Iya sebetulnya kalau saya pribadi, ya semua semua pasti atas kehendak Allah. Yeah. Iya. Gitu. Jadi apapun ya saya pikir ya, semuanya pasti akan Allah akan tetapkan, yeah. bagaimana kapan sembuhnya, kapan berakhirnya itu ya, yeah. pasti sudah ada. Iya. Yeah. Gitu terlepas kita merasakan apapun ya kita sebenarnya hanya tinggal jalani saja. Enggak yeah. ada kurang, ada lebih, poin jalani. Iya. Bener. Itu prinsip yang benar Kita sebagai hamba tuh ya kayak gitu mm. nerimo bisa ya. Ket... nerimo, nerimo, nerimo. Yalah di uji kayak ini ya udahlah, kita sakit berobat kan, kita udah bentengi diri. Atau mungkin barangkali kita belum bisa memetik hikmahnya, jadi mungkin banyak <laughs> ini. Ya. Iya. Mungkin iya. Kehanda, hikmahnya, iya. Kan? Memang pasti ada <laughs> hikmahnya. Di balik, di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Kita aja yang tidak tahu, tidak terpikirkan. kenapa sih saya diuji kayak gini? dengan ujian ini? Gitu, kan? Kita tidak tahu. Tapi ada kebaikan di balik itu biasanya. Pasti ada kebaikan. Kalau untuk saya lihat di itu untuk pelatihan memang itu terjadwal per kalong atau online dengan nama mengganti satu ya hmm. itu ada jadwal berkala atau hanya momen-momen sebenarnya ya sebenarnya saya mau mengadakan ini apa uh, ya itu kecil-kecilan sih ya saya saya bukan bukan merasa udah ekspor gitu ya saya hanya ingin berbagi itu kan makanya disebut pelatihan online, ruqyah gangguan jin, jadi sebatas itu aja kan bisa dilihat di flyernya tuh materi yang disampaikan tuh, itu sebenarnya basic lah yang saya, saya pikir itu basic gitu ya kalau mau ngerukyah itu, apa yang harus diketahui, dan bagaimana cara melakukannya jadi enggak enggak sampai yang detail misalnya sihir ini gimana uh, hmm. gasus jin nasab ini gimana, itu enggak kalau di badan orang ada jin hmm. nah, gimana cara merukyahnya, gitu. itu itu tadi di pelatihan itu Waktu itu kan sudah berjalan empat kali oh, Sudah empat, Udah empat kali? Sudah kali Ini, yang, lima, ini kan? yang kelima ya Materinya sama Materinya sama Karena kemarin Kemarin itu tiap bulannya Bulan ini, terus bulan depan Bulan depan berurutan tempat bulan Lalu sebulan vakum Nah dalam Masa vakum itu Ada beberapa yang nanya Kapan ada pelatihan Rukia dok? Ada enggak pelatihan Rukia dok? katanya jadi saya berpikir lagi, oh ini kayaknya orang masih pengen nih. Nah, ya udah, saya buat lagi di akhir bulan. nyetak buku dong. <laughs> Ada saya buat buku tuh? Tapi masih ebook ya. Ah ebook. Ya, ebook Kalau ya. saya juga ikut ini. itu sudah beberapa tahun. Yeah, e ya, iyalah itu jauh lah saya. Apalah yeah. saya dibanding beliau, tidak ada apa-apanya saya. iya yeah, sebetulnya kebermanfaatan yang kita ambil, yeah. kalau uh, relatif ya dok. Kalau masalah itu ya, kan relatif sebetulnya apa yang kita bisa ambil nah itu yang sebetulnya yang yang baiknya yang iya bisa. ya itu nah, saya pikir kalau bikin buku kayak beliau ya belum bisa saya still ya? nah, dan dari sisi keilmuan juga <laughs> tapi setidaknya saya saya bikin ebook itu gitu kan nah adalah saya tuangkan gitu apa yang saya tahu apa yang saya pelajari apa yang saya alami saya tuangkan di situ, setidaknya itu. Dan uh, memang saya akui, saya sangat tersibukkan dengan ini. Makanya, sebagian besar ustadz itu tidak mau menjadi perukiah karena merukiah itu menyibukkan. Maksudnya, kalau mereka terjun ke bidang ru ke dalam rukiah, nanti dakwahnya terganggu gitu. Karena nanganin pasien. Makanya kalau orang jadi perukia itu ya dia harus mengkhususkan diri memang. Kalau saya ini kan kadarullah kan memang dokter. Kalau dokter itu orang tahunya dan dan memang ilmunya sebatas ilmu duniawi kan, ilmu medis itu, hmm. medis itu kan kedokteran barat. Uh, dan medis tidak, tidak akan bisa mencapai gangguan non medis maksudnya gangguan kayak sihir, jin itu tidak akan bisa karena di dalam itu tidak dipelajari hmm. jadi saya karena saya pengen jadi perukia dan kata Allah, takdirkan begini kan ya udah saya dalami aja dan saya jalani nah aktivitas sehari-hari saya itu mengobati orang mengobati orang dan ke sekarang ya kesini-sini ini pasien saya itu banyaknya pasien non medis daripada medis memang memang benar, itu saya akui nah dalam sehari, misalnya seminggu misalnya dalam seminggu itu waktu saya lebih banyak ke menangani pasien daripada saya punya waktu luang yang banyak untuk duduk ngetik bikin makalah misalnya, bikin artikel itu memang sulit kalau saya, sebenarnya bisa sih, kalau saya mau saya harus punya waktu khusus, tapi saya tidak terima pasien kadang-kadang gitu. misalnya gini, saya mau Mau libur, misalnya, kan akhir pekan. Ada pasien minta tolong, pas kita baca tuh kesian, pula dokter ini sakit. Ini udah diambang perceraian keluarga kami. Ini udah mau situ, aduh, kasihan juga ya orang nih. Akhirnya kita bantu. Itu saya kemarin pengen aktif lagi di pengen aktifkan YouTube saya dari sisi medisnya cuman saya bingung kan, mau mau bikin materi tentang apa ya akhirnya saya buatlah tuh postingan ayo yang mau tanya tentang medis silahkan nanti saya buatkan video video jawabannya banyak lah tuh pertanyaan masuk tuh belum sempat saya bikin videonya itulah kadarullah apa yang dirasakan sekarang? tadi waktu maaf, waktu buang air ada buang air aja atau ada yang lain? Air aja. yang pertama dulu ingat enggak? waktu rukaya pertama kali? iya waktu buang air ada ngalamin sesuatu gak? lupa udah enggak ya? ada pasien tuh habis rukaya nih izin dong katanya pas kesitu katanya pas dia pipis tuh kayak ada yang keluar dari bawah katanya katanya ya ada yang sambil sendawa ah. kemarin sendawa kemarin sendawa Tanya. ya? yang tadi ini enggak? enggak, enggak. ya ada pasien satu pernah saya selama ruket Group nih di ruket terus dia gini aduh, aduh sakitan perutnya enggak ada muntah, enggak ada sendawa aduh gimana ya saya pikir coba dorong ke bawah bu saya bilang dia dorong gini, biasanya kan saya suruh ke atas kan dia udah dorong-dorong ke atas itu enggak keluar dia enggak sendawa, enggak muntah saya suruh dorong ke bawah dorong ke bawah saya bilang enggak lama dia minta izin ke toilet di toilet dia buang angin besar sekali kita di sini kedengaran. Habis itu dia datang sini, udah hilang katanya. Nah, ada yang kayak gitu. Alhamdulillah, semoga ya saya selalu mendoakannya ya kayak gitu ya. Semoga setelah ini tidak ada gangguan lagi. Semoga orang yang kalau memang benar apa yang dikatakan jinnya itu, kalau memang ada orang yang membeli sihir ini, semoga Allah beri hidayah tukang sihirnya semoga Allah hancurkan tukang sihir ini tidak akan bisa habis yeah. selama bosnya masih ada bosnya sampai hari kiamat kok mana bisa acara grebeg dukun tuh tidak akan efektif kalau beneran ya <laughs> mana bisa Gerbek dukun dukunnya beribu-ribu iya yeah untuk mematangkan kita. Iya. <tuh>, Benar. Kita matang insya Allah. Melawan dukun, melawan kesyirikan itu ya dengan dakwah, dakwah tauhid. Oh, ya. ya dakwah sunnah itu. Sebetulnya terpesit pengen gitu. Cuman memang sebatas cita kan, gitu keluarga. Karena saya baik dari keluarga istri, keluarga saya itu hal seperti itu hal kayak uh, ada kayaknya gitu. Jadi hmm kita ada motivasi gitu kita ingin gitu karena yang lalu-lalu itu kayaknya memang storynya kelam kita gitu, banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang dunia itu ya cuman kembali tadi saya cepat cek itu akhirnya kok masih belum akhirnya <laughs> gitu, masih belum kuat gitu jadi ngerasa masih ragu-ragu gitu sayangnya gitu. iya, ya kalau dakwah itu Uh, prinsipnya kan sampaikanlah walau satu ayat dakwah itu ya uh, dakwah itu kan mengajak kan mengajak Mengaj dakwah itu bukan mengajar bukan mengajar kalau mengajar itu dia harus orang yang berilmu kayak ustad gitu kan misalnya ceramah misalnya itu kan atau ngajar ilmu agama itu ya harus ustad kalau mengajar itu ndak ndak perlu jadi ustad cuman ngajak kok misalnya uh, mbah misalnya, ini nih perbuatan syirik nimbah mbah syirik opo toh, ini syirik nih mbah gak boleh ngasih sesaja nah, kita sampaikan itu, benar kan ini kita sampaikan Tuhan itu. itu sebatas itu, kita men mengajak dia kembali gitu, gak usah lagi berbuat syirik misalnya, atau ngajak orang sholat misalnya kan, itu kan dakwah namanya, ngajak aja dan yang paling uh, yang paling fasib ya paling fasih dakwah itu ya menunjukkan akhlak hmm. kan? Ya, betul. nih loh akhlak, saya udah ngaji nih akhlak saya ini kayak gini nah tuh, orang ngelihat kita orang ngelihat kita tuh kan dari akhlak kita, bukan dari ilmu kita tanpa, hmm. tanpa kita ngomong pun dia lihat, oh ini dia udah ngaji nih kok jadi bakti dengan orang tua malah ini hmm. orang bilang dia ini wahabi, tapi kok baik dia baik nih <laughs> itu kita dakwah dengan cara itu kan mengajak kan secara secara tidak langsung tuh dia ini belajar apa sih yang kata orang wahabi wahabi ini kok dia jadi baik gini nah itu kan tapi ya kita akui juga sebagian se segelintir oknum lah ya oknum yang belajar yang udah katanya sudah ngaji sunnah malah bikin rusak dakwah sunnah itu sendiri karena tadi tuh jadi keras, udah ngaji kok jadi keras kan dengan orang gak mau salam padahal sama-sama muslim orang celananya isbal dimusuhi diprototin gitu kan kan aneh gitu kan jadi rusak jadi dakwah tuh kesannya tuh kesannya eksklusif sampai sebagian mereka bilang kan, dia nih udah punya kaplingan surga katanya pokoknya kelompok dia aja masuk surga nih kita semua masuk neraka katanya. sampai ada kesan kayak gitu coba cobalah ndak enak kan hmm padahal yang Nabi bawakan dan sampaikan tuh bukan kayak gitu harusnya ada tanda tanya besar tuh kenapa ya saya udah ngaji sunnah kok makin kok malah jadi keras kan ada apa nih gitu kan ada apa ya saya udah ngaji sunnah kok jadi sombong harusnya kan enggak hmm. ada apa nih ada yang salah berarti pada diri dia maksudnya bukan dari ajaran ininya enggak gitu kan Itu. Oke okay, cukup lah ya Alhamdulillah